yang terhangat seputar Leslar tentunya Baiklah persahabat Leslar dimanapun pun kalian berada untuk mengawali perjumpaan kita di siang hari ini Tentunya kita ke kabar pertama Persahabat ada kabar spesial bahagia untuk kita semua Ada sebuah spesial dari akun Leslar Indonesia 2020 ini Persahabat ya yang memposting lima hari lagi Wow persahabat ya Tentunya apa mungkin lima hari lagi pernikahan Leslar akan digelar Tentunya kita makin penasaran dan makin gak sabar tentunya Mudah-mudahan saja acara pernikahan idola kita selalu diberikan kelancaran Dalam postingan tersebut banyak sekali komentar hingga respon dari para fans Yani dari akun Instagram bintan Aryani mengatakan dalam kolom komentar jadi penasaran, Yamin bakalan ada surprise apa ya dari kakak buat dede? Wow, tentunya lima hari lagi ulang tahun dede lesti ini ya luar biasa. Mudah-mudahan ada kejutan dan ada kabar bahagia langsung diberikan dari lesti dan rizky bilar untuk kita semua flora fans. Ada komentar lain diberikan dari akun hariati Darman mengatakan, Bilar Rungsing mau kasih kejutan apa? wkwk Wow! Tunggu <tumbuh> saja pastinya kejutan yang bahagia untuk diri Lesti. Mudah-mudahan semoga ada kabar baik. Tentunya di hari brojolnya diri Lesti, persahabat, ya. Doakan selalu support, tetap kompak dan solid mendukung. Mendoakan Lesti dan Rizky Bilar. Berikutnya, para sahabat kita lihat, di sini ada sebuah pernyataan dari Kobas, para sahabat, ya, ketika diwawancara. Ketika ditanya, "Apa harapan untuk Leslar, para sahabatnya?" Harapan dari Basuki Surosho atau Kobas di sini menyampaikan, "Semoga cepat halar, rezekinya nambah, bisa bikin usaha bareng." Itulah kalimat harapan yang disampaikan oleh Kobas, para sahabat ya. Betulnya doa baik kita aminkan, mudah-mudahan cepat halal, rezekinya bertambah dan bisa bikin usaha bareng kembali sahabat ya. Doa ter yang terbaik untuk Lesti dan Rizky bilat. Unggahan tersebut telah post oleh akun Instagram sendal Putih underscore Bilat. Kalimat caption juga dituliskan, Amin ya ko semoga doa doa baiknya diijabah Amin. Tentu dalam postingan tersebut banyak sekali komentar sahabat ya. Salah satunya dari akun Mama underscore Putri mengatakan dalam kolom komentar amin ya Allah semoga dilancarkan segala niat baiknya kakak Bilar dan dedek Lesti sampai pernikahan dan menjadi keluarga yang sakinah mawadah warohmah amin para sahabat ya tentunya doa baik kita aminkan mudah-mudahan diijabah dan mudah-mudahan rangkaian pernikahan Lesti Bilar dilancarkan dan disukseskan berikutnya kita lihat ada sebuah unggahan spesial juga yang mana tentunya untuk vlog terbaru dari Lestlar Rosabat ya tentunya bentar lagi kelar nih Tentunya sebat dulu ah tuh ada sebuah kalimat caption yang tuliskan bentar lagi akan kelar Dan akan ada kejutan di channel Youtubenya Rizky Bilal Rosabat ya Mudah-mudahan ada konten yang bahagia yang membuat kita semakin bangga pada Lesti dan Rizky Bilal Selanjutnya, persahabat kita lihat di sini ada kabar bahagia langsung dari Kak Bobi Rahman di akun pribadinya mengunggah sebuah postingan video persahabat ya, yang mana menyampaikan bahwa tentunya ada kabar bahagia untuk Leslar Lover seluruh dunia. Di sini kita lihat bakal dipercepat katanya persahabat ya kabar bahagia ini makin penasaran nih. Tentunya selalu keluarga Leslar Apalagi kakak dari rezeki pilar goreng-goreng terus ya membuat kita semakin jadi penasaran apa nih kejutan yang akan diberikan tentunya untuk kita semua kalimat caption pun dituliskan oleh Bang Bobi bersabat ya ada sebuah kalimat di situ kira-kira kabar apa ya guys pada kepol kan wow kita lihat dalam postingan tersebut banyak sekali komentar hingga tanggapan dari para fans. Ya, dari akun Leslar Lovatix Mengatakan dalam kolom komentar Kang goreng ama kang pancing Kalau kolib gak ada lawan sih Panas dingin katanya ya Tentunya berikutnya kita lihat Komentar diberikan dari akun Instagram Leslar Lovatix Hong Kong Real Mengatakan Pini sirin bang heu Tuh para ya Banyak sekali yang penasaran tentunya kejutan apa yang akan diberikan tentunya dari keluarga Leslar pastinya kejutan soal pernikahan persahabat ya Bang Bobi bilang akan dipercepat bulan saja awal bulan kita menyaksikan secara langsung bersama-sama acara sakral Lesti dan Rizky Billar menikah persahabat ya itulah yang kita inginkan kita doakan yang terbaik untuk rangkaian pernikahan mereka, Lestina Rizki Bilar. Mudah-mudahan dilancarkan dan disukseskan. Amin. Ya Rabbal Alamin. Kita masih menunggu kejutan selanjutnya persahabatnya. Mudah-mudahan ada kabar baik dan vitamin bahagia hari ini. Tetap pentingi channel ini biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik terbaru selanjutnya. Ini informasi di siang hari ini bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar. Saya mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.